Kalau timnya semuanya egois, berarti bukan tim, bukan tim dong kerja sendiri-sendiri ya. Kalau tim itu kan kerjanya bareng ya, dan nggak bakal egois kan. Ya satu diomongin dulu ke, kembali lagi diomongin lagi, apakah ada mungkinkan pindah tim karena mungkin nggak ada kecocokan sama timnya. Karena kalau buru-buru pindah juga apalagi masih apa ya masih uh, baru gitu ya baru lewat probation mungkin 4 bulan 5 bulan 6 bulan lah terus pindah pasti dipertanyakan kan sama perusahaan yang lain kan lo kenapa pindah baru 6 bulan gitu gak cocok sama timnya itu negatif juga loh sebenarnya loh ini sebenarnya gak cocok sama timnya atau dia yang gak mau beradaptasi dengan timnya itu kan bisa jadi bumerang juga buat kita jadi coba di solve dulu di perusahaannya bisa pindah timkah atau gimana kah gitu kan kalau udah nggak bisa ya mau nggak mau gitu kan yang penting usaha dulu